Mengajak kita Berjumpa lagi Setelah lama Kita tak bertemu Ku hanya diam Menatapu tajam Dan juga dendam, sungguh ku tak bisa mengingkari semua dendamku padamu yang dahulu sejak kau jumpa Hingga karaku tak sengaja. Kita tak bertemu, ku hanya diam. Anda takut aja, memang dah rindu, dan juga dendam sungguh ku tak. Kau campakan Dan kau biarkan aku Hancur merana Karena dirimu Oh pegang Tak bisa lupakan Semua Udah di